Halo semuanya, kali ini aku mau room tour kamar kosanku yang lumayan sederhana ini dia, The Luxury Hotel Bandung seperti yang kalian lihat, disitu ada sofa hitam yang cozy dan lumayan panjang buat berguling-guling atau sekedar bersantai maafkan ya kamarnya agak berantakan gitu deh di pojok situ ada meja kerja untuk kalian yang butuh mengerjakan sesuatu Kemudian um, di sebelah situ ada pintu masuk ke kamar Nah di sebelah pintu masuk itu ada pintu menuju ke kamar mandi Dan di sebelahnya lagi ada cermin um, panjang yang untuk kita ngaca seluruh badan gitu deh Nah terus ini kasurnya buat bobok cantik Nyaman banget buat istirahat Terus, di sini adalah sudut buat bikin minuman. Ada water heater atau pemanas air, disediakan dua botol air mineral juga. Kemudian ada dua cangkir kecil sama dua cangkir sedang. Disitu ada kopi, gula, krimer, dan tehnya. pakai di lemah ada English breakfast sama all grey. Mungkin kalau minum English breakfast, aku bisa langsung pasti lancar berbahasa Inggris gitu kali ya. Kemudian di bawahnya disediakan juga ada dua gelas wine dan dua gelas buat minum air zamgol. Oke, sekarang waktunya aku buat berendam di bathtub pakai bubble bath. Thank you for watching, bye bye and see ya.